Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kekuadari mayola Yulang uh, Jadi, saya adalah mahasiswa dari Universitas Korea Sebelumnya, yeah. uh, saya belum wawancara itu sama. Boleh uh, Jadi, ini adalah tugas akhir uh, saya di semester uh, 6 ini Saya adalah mahasiswa dari semester 6 Itu psikologi konsumen uh, Jadi, sebelumnya uh, saya ingin bertanya ke kakak soal gini gitu Iya, yeah, boleh uh, Jadi, kakak sebelumnya, apakah udah pernah mencoba di lain-lain ini sebelumnya? Uh, bisa dibilang sering Jadi kakak taunya lain hati ini pertama kali dari siapa atau so, bagaimana kita atau dari website atau dari Instagram atau apa itu? Dari Instagram, saya mengenal kopi ini dari Instagram Ada salah satu selebgram yang mempromosikan kopi ini Dan saya penasaran dan akhirnya saya mencoba Apa yang membuat kakak, kan tadi katanya udah remastering ya yeah. Dia apa yang membuat kakak balik lagi ke sini gitu uh, kalau menurut saya rasanya worth it dan harganya juga terjangkau di kantong mahasiswa maupun siswa kalau gitu uh, jadi di sini menu yang kakak sukai dari mulai dari makanan serta minuman apa itu uh, kalau minumannya saya sih suka ganti-ganti ya ada kadang-kadang saya mencobanya yang menu cuek dan kadang-kadang juga uh, susu kenyal berarti tergantung mood gitu ya, ya tergantung umutnya, ya okay. Sekian siput aja asal wawancara saya Terima kasih ya kakak Sama-sama kakak